Kembali ke analisis, saya punya wadah beling ini sebetulnya tempat lilin ya, karena udara panas sekali. Jadi, saya pengen bikin sesuatu yang kelihatannya sejuk, kelihatannya dingin. Lalu, saya teringat, saya punya gelas ini. Nah, ornamen ini apa? Ini saya belinya di toko buku, sepertinya untuk pensil supaya. Kita nggak licin megang pensilnya karena warnanya bagus jadi saya beli saya pikir nanti pasti kepakai untuk hiasan di rangkaian. Nah jadi ini eh, gelasnya ini saya pakaiin plastik plastik biasa plastik untuk masukin barang saya letek-letekin saya taruh di dalam nah di dalam ini ada kensanya ya kensanya kensan plastik lalu saya pakai aluminium wire tapi ini ukurannya yang agak kecil saya cuma remek remuk begitu aja taruh di dalamnya dan ini dimasukin e, hiasan untuk pensil itu lalu saya cuma taruh seperti itu aja ya kalau jadi saya mau merasa ini berkesannya tuh Dingin gitu ya? Nanti saya punya akrilik. Akrilik akrilik ini akan saya taruh di sini, jadi kayak es batu. Kalau udara lagi panas, tapi di Jakarta itu kan panas ya. Lihat rangkaian ini, enak, kelihatannya sejuk, dingin karena ada. Nuansa-nuansa seperti es ya. Nah, bunganya yang kita pakai hari ini gebra, mini gebra Coba kita lihat ya Ini karena di dalamnya sudah ada kensangnya, jadi saya tinggal tusuk aja Kensangnya dari plastik um, Nanti saya kasih tunjuk Saya suka lengkungan si gebranya ini, cantik Lalu di sebelah satunya juga, saya akan pakai gebra juga Karena ini wadahnya halus ringkih, maka bunga-bunga yang saya pilih juga yang halus-halus Saya ada daun sindapsus Saya senang pakai daun sindapsus, karena di kebun saya banyak daun sindapsus Sudah saya kasih kawat juga, saya akan taruh di sini jadi ini rangkaiannya juga perlu sabar ya, karena ini e, ringkih sekali. Ya, ini kawat membantu juga untuk mengikat kita punya materi. Jadi dia membantu sekali. Oke, lalu saya akan taruh lagi di sini. Oke, okay. ya, yeah. seperti ini, ya. Yeah. Lalu, saya pakai satu bunga gebra lagi di sini. Ini juga udah saya kasih kawat, saya selipin di sini. Oke, okay. lalu saya punya baby rose. Jadi warnanya cerah sekali. Saya potong pendek, saya taruh juga di sini sebagai kontrastingnya. Lalu saya akan pakai di sebelah sini juga, rose-nya. Ya, seperti ini. Saya ada kimia, kimianya juga mungil sekali. Kita taruh kimianya di sini. Hmm. satu lagi di wadah yang satunya jadi teman-teman perhatikan ya saya taruh bunganya di kiri kanan kiri kanan selalu seperti itu kalau kita merangkai dua wadah supaya mendapat keseimbangan keharmonisan saya mau taruh di sini oke okay. satu lagi Ya, kita kasih beberapa di sini. Krisan spray cantik. Lalu juga di sini. Jadi ada keseimbangannya. Di belah, dua belah wadah ada bunga yang sama. Oke, okay. sepertinya sudah selesai rangkaian kita. Nah, rangkaiannya memakai wadah untuk lilin, ya. Dalamnya saya kasih plastik supaya dia kelihatannya seperti es dingin gitu. Lalu ini adalah kriliknya. Warna-warna untuk pensilnya ini yang bikin cantik ya karena dia matching dengan wadah beling kita jadi ini beda dengan rangkaian yang biasa kadang-kadang kita bosen juga ngerangkai pakai vas yang itu itu lagi jadi kita mesti mikir saya mikir apa ya yang kira-kira uh, menarik gitu jadi kebetulan ada vas beling ini maka saya coba pakai hari ini rangkaian memakai wadah beling ini nah ini dia Kensan Plastik ya, coba saya buka ini. Ini saya beli di Headquarters, bisa beli di Nihon Kadosa. Mereka jual online. Nihon Kadosa itu Headquarters kita di Kyoto. Jadi seperti ini. Dia plastik transparan. Di sini ada buat lengketannya. Tapi kalau pakai kensan plastik ini, kita memakai materi-materinya juga harus yang ringan-ringan. nggak bisa yang berat yang kayu gitu nggak bisa karena dia bisa patah ya dia ada yang ini kebetulan segi 4 ini yang saya pakai bulat jadi ada beberapa ukuran yang ini ukurannya juga lebih kecil ya itu kira-kira yang dipakai saya di dalam wadah ini jika suka dengan rangkaian saya silahkan di like share dan subscribe Terima kasih